Oke guys, selamat pagi guys Jumpa lagi Kita rencana mau jalan-jalan ini Mengelilingi Teluk Sinabang guys Menggunakan Speedboard guys Untuk pergi pertama saya Nengok Keindahan Pulau-pulau Di Teluk Sinabang nih guys Inilah guys Menggunakan speedboardnya guys yang sangat bagus dan memadai kapasitasnya guys dengan speedboard ini keadaannya sudah terjamin guys kita akan mengi pulau-pulau yang ada di teluk sinabang nih kita sambil bertamasa dan berkreasi guys inilah dia speedboatnya guys, nah, saksikan guys, oke okay, guys, ke pulau guys, ke pulau impian, mantap, <tik> <tik> mantap, oke, okay. inilah suasana di pulau kita guys, <tik> guys, oke okay, guys cuaca di teluk sinabangnya guys begitu bersih suasana air lautnya guys dengan cuacanya so good, sangat mendukung pada hari ini guys dan kota sudah berkumpul semua guys kita akan melaksanakan uh, pelayaran kita untuk menyelusuri berkreatama masa dan berkreasi ke pulaunya, guys. Inilah, guys, suasana di Teluk Sinabangnya, guys, dengan yang pemandangannya yang luar biasa. Guys, saksikan, guys, ikuti perjalanan hari ini, guys, dengan air lautnya yang begitu tenang. Oke guys, selanjutkan perjalanan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys di channel Muhammad Riyadi guys. Oke guys.